Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sang ini saya akan ini merumuskan ini batu akik kale kelor ini batu asli ini harganya lima puluh ribu saya beli tempat ini lumayan gede dua senti itu pun dua senti ini 1,9 koma sembilan 1,9 untuk lebarnya sekitar 100 senti yang terus nanti lebih ini untuk Motifnya keren, kita bisa lihat ini. Ini batu bake, galah kelor asli. Ini harganya murah, kita jual 50.000, satunya. Untuk pemesanan bisa menghubungi nomor yang tertera di video ini. Untuk pembayaran bisa bayar di tempat atau COD. Untuk pengiriman dari Pati, Jawa Tengah. Nah, ini ada. Untuk stopnya nanti bisa ada request via KIWA. Terima kasih sudah perhatian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.